Di lagi <="#hi> bahan-bahan baju ini pertama kalinya saya berangkat ke sana bersyukur sekali karena musim-musim seperti ini kita masih bisa dewasa untuk menghibur diri dan sambil kita explore nge keliling ngeling ya pokoknya ikuti -ikut. terus jangan sampai ketinggalan teman welcome to komodo di airport of Labuan Bajo selamat pagi selamat pagi semua saudara-saudara-saudara selamat pagi Indonesia selamat pagi Pulau mana nih Gantung? Labuan, -gantung. Labuan Bajo kita berada sekarang di bandara. bandara komodo itu saudara saya itu kita hari ini bersama tim ngeling ya Pak Ande, ya yuk, explore yang di luar kebiasaan, yes Oke, ikutin terus kita. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kita mau kemana? Yang pasti tadi agak sedikit menegangkan karena udaranya yang kurang bersahabat. Pada Oke lah, kita okay. pada yeah. ngawur. Kita yuk, yeah. ikut, ke gas, gas, gas. Bukit Amelia. Amelia. Kau sungguh berubah. Ternyata Amelia itu bukit ya? Bukit oh. Ternyata selama ini inilah alam alam kita, ya kekayaan kita yang kita miliki. Ternyata memang benar-benar kaya kita ya. Kaya. Memang, kaya. Kayanya, memang kaya. Semakin kaya makanya kita dijajah. Iya loh. Tapi sayangnya kita dijajah dengan bangsa kita sendiri sekarang. Betul loh. Di sini coba ya. Sumar Kita kasih tahu ya di sini kita diambil di bukit yang cantik ini. Masih aja kita nemuin yang gak jelas tahu? Ini ada beberapa sampah-sampah yang Dimana Udah pernah kita bilang di episode yang lain tuh Bahwa kayak botol-botol misi Apa? Hmm. Minum isi ulang ini tuh 400 tahun loh, bayangin 400 tahun loh padahal Itu baru Betul. bisa terurai sama Apa? Bumi? Sama Alam? Nah ini, dibutuhkan kesadaran ya Kesadaran ya, udah tuh, waduh. Harus kita jaga ya Jangan lagi ada, -ada sampah tapi aku ingin ambil nanti aku agak agak parno oh, jangan jangan jangan nanti ada aja ya, biarkan alam tolong ya. untuk para sahabat-sahabat yang yang, yang yang yang datang, datang ke sini untuk asli di sini sadar lah apa sih susahnya sampah itu kita bawa kita kita kita apa ya kita kemas sendiri lah kita kita taruh lah di, di tempat yang kan ada tuh yang mana plastik yang mana bisa yang mana sampah coba tuh lihat tuh wih gugusan begitu keren Ada hotel, ada ya. Sekarang masih dibangun, nanti kita ke sini lagi. Apakah sudah jadi? Finally, saya bahas explore hari ini. Kita setelah kita jalan-jalan beberapa bukit kita coba lihat dan seperti biasa berurusan dengan ini Pak. <laughs> Supaya zaman apa jalan kita lebih aman, jadi kita ada di tempatnya di warung Sei Sei. Hah? Sei Babi. Oh, babi aja di sini berarti. Ada yang lain ada kan? Oh, tapi ini memang khas ya di sini ya, nih khasnya katanya khas. Tapi kita nggak makan babi, gimana nih? kita kita cari yang lain lah, ya, emang ada. <tuk> Pasti juga nggak makan babi, bingung dia. Gimana terus? Apa dia? yang apa-apa kita, nggak ada orang lain juga. Mereka kan? Gak ya, mereka di CC nah, ini ya kita berarti kita aja minum aja saya sahabatnya keluar untuk menjaga kestabilan tubuh kita dan imun kita agar kita lebih bisa lagi berjalan itu kita ya sabar kita minum aja dulu nanti ada di warung satunya lah khusus dinosaurus kita makan. <guruh> kita sekalian lewat. <laughs> buat nanti kita biar ada sedikit. Semangatan. <laughs> kita mampir ke salah satu sahabat kita. Nah, dia Ini sahabatku juga yang ngasih tahu kita bocoran buat di sini. Nah, kebetulan dia memang juga ada usaha kecil-kecilan gitu, namanya House Likier. Kita lihat yuk apa sih itu dia? Yuk. Ini Surga-nya para pemabuk <laughs> mantap gak ya? mantap gak ya? harus buka sendal ya? enggak, ngasih-ngasih enggak bawa, enggak apa-apa ya? enggak apa boleh ya? Ah, boleh, boleh dua, dua, dua, boleh, boleh dua, dua. kan? dua-dua nah ini, yang punya ini tapi enggak mau dia sini, sini, sini yuk ya, enggak boleh yuk halo, apa kita, gini kita salam, sini apa nih? salom ya? Salam. salom apa-apa nih? Salam. salam salam salam, kita ada di house likir ini, percaya nggak percaya ini? ini produk dari mana aja ya, kalau boleh tahu. luar semua ya? berarti interlokal semua ya, nggak ada yang lokal ya? <laughs> Aduh. yang paling favorit terjual, ah, Sini nih namanya siapa Angga Angga Angga sudah lama kerja di sini udah lumayan ya kalau Petra. Petra Petra Petra Petra juga sudah sudah lama di sini belum, belum. belum. kalau yang paling favorit di sini apa ya, ya, ya yang biasanya orang-orang cari apa di sini black label, sama red label. Oh standar lah ya kalau black label Red label tapi, tapi kalau ada beberapa ya kita tes ya ntar ya nah, nah. Ini Duh, lihat, lihat, dulu, percaya nggak percaya ini inilah dinamakan surganya pemabuk. <laughs> Saya laporan kita hari ini. Bersama rekan-rekan, para penjelajah. Uh, yang di luar sana, sahabat-sahabat ngeksplor -sahabat yang di sana, oh kita ke sini bagaimana ya? Berapa ya kalau? sekarang sahabat ngeksplor kita akan jelasin nih yang pasti langsung dari Pasigit, Pasigit yeah. ada bagian uh, general manager yeah. ya general manager di Puri ini okay. silahkan Pak Pasigit. kalau boleh tahu yang deluxe berapa harganya uh -huh. yang biasa normal berapa harganya untuk villa berapa harganya dan jadi, fasilitasnya dapatkan apa aja yeah. jadi gini uh, selama musim pandem ada promo promurid ya. ya harga harga promosi di sini sampai dengan desember desember kita untuk enam ratus lima ribu termasuk sarapan lima puluh ribu lima ya. puluh per, per kamar ya per malam termasuk sarapan pagi oh, udah dapat itu ya udah dapat oh, harga hmm. normal dulu kita kontrak dengan agent ya iya itu untuk kamar deluxe delapan ratus ribu hmm. Jadi menghadap harga promo ini kan kita switch ke lokal, kita menyesuaikan pasar. Untuk yang villanya, villanya itu harga promonya 1,2 1,2 per malam? iya, per malam. itu kamar ya? Berapa pax boleh itu? 2 Dua pax ya? Bisa tambah extra bed ya? Bisa tambah extra bed ya? Kalau dengan satu keluarga itu udah ada anaknya gimana itu? Jadi harus kalau dengan anak itu harus satu couple Ya, Jadi berat, dua kamar. Dua kamar. Oh. Jadi itu ada uh, connecting room roomnya. Mm -hmm. Jadi kamarnya terkoneksi. Mm -hmm. Jadi kamar terkoneksi. Ya satu bed untuk bapak ibunya kan uh, double bed. Terus untuk anaknya kan yang twin ya. Itu. Untuk fasilitasnya sendiri bagaimana? Kalau apa? di villa itu lebih komplit lagi. Itu ada batap, batap ya, sendiri. Sendiri. Uh, hot water. Hot water semua pasti ada. Uh, aircon. televisi uh, ya. ya. ya seperti layaknya penginapan di ada ruang, -ruang Tapi, tamu juga ada, di sini ada kan? untuk... kamar yang lebih besar, oh, okay. lebih besar mestinya, besar terasnya lebih luas. Ini kan kita mas masing-masing kamar punya teras masing-masing ya, uh -huh. ada terasnya sendiri, ada balkon juga. Waduh gila sahabat Ngesplor, hari ini keren habis tapi kita bagaimanapun juga, kita nih manusia kalau bukan robot kalau jadi untuk melanjutkan perjalanan, kita harus ngisi dulu kampung tengah nih bahan bakar kita kel, ya kan? biar ngarib kita, dan RIP ntar kita nih kalau, kalau jalan terus yang pasti hari ini asik, keren malam ini kita berada di jalan apa nih ya namanya saya lupa tadi, nggak lihat jalan apa, nggak nanya juga kita, mana kita main jalan-jalan aja <tuk> tapi di sini adalah kayak modelnya apa ya deh jadi satu kampung ini mereka kayak jualan ikan bakar tradisional lah pokoknya yang pasti nanti lihat aja apa yang kita lakukan nanti, apa yang kita dapatkan nanti dan apa yang kita makan nanti <tuk> ayo kal, jalan ya kita lihat-lihat apa kira-kira kal, -kira yang bisa kita hajar kal nah sahabat nge-explore ini adalah hasil ini dari laut sini ya dari laut sini ini laut, laut sini bu ya ini bagus nih ini bagus nih ini. Ya, ini bagus ini. Kan? Jang, jang -jang nih jangjang nih jangjang eh? enggak di, in, dipanggang oh ini panggang satu ini? cumi-cuminya udah. Cumi -cumi udah dibikin apa? ya oke okay. Oke okay lah sahabat, -sahabat ngeksplor. Bisa lihat sendiri sepanjang jalan ini memang. Ini namanya ini kampung apa ya, Bu ya? Ini asrama Brimob. Asrama. Uh, murid Kamu tuh ya? Enggak, jalannya, jalannya. Uh, Dia masih loh. Dia masih